Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel pada kesempatan kali ini saya kedatangan satu unit laptop merek HP Core i3 tipe 431 ya teman-teman yang memiliki travel atau masalah di harddisknya. oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami ARC Channel. Saya lanjutkan kembali ya teman-teman. Langsung saja kita cek untuk travelnya seperti apa di laptop merk HP Core i3 tipe 431 ini. Saat laptopnya dinyalakan akan stuck di logo Windows lama sekali ya teman-teman sampai 15 menitan. Kemudian, baru masuk ke sistem Windows-nya, dan apabila kita buka file atau folder, responnya lambat sekali. Kemudian, saya coba atasi dengan flash ulang atau install ulang Windows-nya, namun tidak ada perubahannya, teman-teman. Kemudian, saya coba atasi dengan cara web partisinya, dan saya buatkan partisi baru. Lalu saya install ulang lagi windows-nya dan bisa berjalan normal di laptopnya. tapi tidak bertahan lama. Ya, teman-teman, penyakitnya kambuh kembali. treble semacam ini sudah fix. harddisk-nya yang mengalami masalah atau error. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan ganti harddisk-nya. Apakah treble-nya nanti bisa teratasi? yang pertama kita akan buka baterai laptopnya karena untuk baut casingnya ada di dalam dan tertutup baterai untuk laptop tipe ini ya teman-teman Kemudian kita buka baut di harddisknya. Di sini ada empat bautnya. Di bagian sudut-sudutnya. Kemudian setelah semua bautnya terbuka, kita lepaskan harddisk dari soketnya. Teman-teman tarik secara perlahan-lahan. Kemudian harddisknya saya ganti dengan harddisk yang baru dan bagi teman-teman apabila mengalami travel seperti ini di laptopnya segera di backup data-data pentingnya dan di sini saya tes dulu untuk harddisknya dan untuk cover penutupnya tidak saya pasang dulu ya teman-teman Kemudian kita ke langkah selanjutnya, kita akan install ulang untuk Windows-nya Dan inilah tampilan awal pada saat booting sebelum install ulang Windows-nya Dan untuk settingan bahasanya, saya pilih bahasa Indonesia, lalu Next dan klik install dan kita tunggu ya teman-teman untuk proses installnya. Kemudian kita checklist di sini ya teman-teman. Kemudian klik next. Dan pilih custom advanced. Teman-teman harus hati-hati untuk memilih drive partisinya karena bila kita salah pilih untuk drive partisinya nanti data kita yang akan terhapus. Kemudian kita klik next. Kita tunggu ya teman-teman sampai proses install ulangnya selesai Kemudian teman-teman beri nama untuk username-nya Kemudian klik next Dan selesai untuk proses install Windows-nya kemudian saya coba matikan laptopnya lalu saya hidupkan kembali untuk travel di awal pada saat laptopnya dinyalakan sudah teratasi ya teman-teman dan laptopnya sudah normal kembali Untuk langkah terakhir, kita pasang cover hardisnya dan kita pasang kembali baut hardisnya. dan untuk casing penutup dan baterainya jangan lupa dipasang kembali ya teman-teman Semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang mengalami treble pada artis di laptopnya Jangan lupa like, subscribe, dan share Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh